Gak apa sih Is anjing goblok goblok Alright guys balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya Gimana kabarnya hari ini? Apakah senang? Sedih? Pegalau? Apa? Putus asa mau membunuh diri? Semoga enggak ya Semoga kalian semua baik-baik aja Tenang-tenang aja Ya masih sama reaction Masih tentang ketawa-ketawa-ketawa dan ketawa ya Apalah artinya hidup ini tanpa ketawa ya kan? Kayaknya kalau enggak ketawa sehari tuh kayak Sayur tanpa garam gitu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 Oke silahkan di follow akun sosial media gue yang ini nih Instagram Boleh banget di follow kalau kalian mau tandain gue video-video konyol Berita-berita konyol Kalian bisa nih nandain gue di Instagram ini nih Eh Trafika Biang Bantuin gue biar followers gue nambah Oke langsung kita meluncur ke videonya Ini udah ada beberapa ya Ada 6 video apakah dari atas atau dari bawah Kayak lebih, lebih menarik dari bawah ya Kita langsung meluncur ke video yang pertama Bentar, gue lupa lagi Kebiasaan, lupa colokin headphone Oke, sekarang sudah Apa ini? Rambutnya Atta, mukanya Torik Rambutnya Atta, mukanya Torik Awas ini anjing Real nggak bro? Real nggak bro? Coba tuh bro. bro Coba kita play ya rambutnya Ata mukanya turik. ih eh, kenapa kok begini terus komennya Kak rambutnya Ata mukanya Torik hidungnya fatih, bibirnya kesayanti matanya Raulemos pipinya Anang si <laughs> Raulemos di bawah-bawahan sih anjing goblok gue dah ya, tapi ya mama mirip anjing mirip ini sumpah mirip banget mukanya Ata anjing Ya, maksudnya keluarga-keluarga linter wajah-wajahnya tuh tipe-tipe kayak gini gitu. Di lucu sih. Kenapa Rolemos anjing kaget gua? Kris Dayanti, rolemos sampai aneng-aneng anjing. Lengkap ciri-cirinya gabungan keluarga besar rata dan Aurel anjing. Oke, okay, next video. Masih kurang ya, masih kurang lucu ini. Santuy santuy Kiske pas Hai Aisyah Eden Thailand coba tuh yang ngerti tolong di komentar kasih tahu gua arti Jepan ini <Ironen> ada apaan sih? Nih? Nggak masih. Is anjing? Goblok, goblok. <titik> tai apaan sih gua bilang anjing nih? lul gue kira apaan anjing Kayaknya tuh pantatnya dia bisa nyedot terus bisa ngeluarin air lagi anjing Aneh banget tuh Emang India tuh aneh-aneh anjing tuh. Anjing kok bisa goblok Kok bisa pantatnya kayak gitu anjing Ada mode nyedot anjing kayak vakum goblok Memang generasi-generasi perindapan itu Memang ajaib-ajaib ya Gue takut nanti Indonesia Kalah gitu Talent-talent di Indonesia kalah Sama orang-orang perindapan gitu Dari yang mulai kepalanya eh, Gimana sih Kepalanya tuh bisa gitu-gitu tuh anjing dan nya gitu lagi Danse-nya jatuh-jatuh anjing Aneh banget dah Orang-orang sudah dah Kepalanya gerak lehernya diem buat ini gue mau bacain komentar kagak denger sih gua lu anjing new Ability unlock <laughs> oke okay, kita next deh. lumayan lumayan ya ini apaan cu jangan bangga kalau belum punya koi yang bisa diajak kamu berselancar di kolam serius ini anjing kok bisa ya ini mainan apa beneran ya eh? tapi beneran sih gerakannya warna-warnanya ya kan anjing bocil pengendali ikan koi bangsat. ada babet cabeta komen babet komen haha bisa bisa aku buat ini waduh waduh waduh wah aneh sih ini sih editan gak ya tapi kayaknya editan sih ini mah ya kan Editan ini, gak mungkin anjing aneh banget masa begini. Tuh, ininya aja aneh anjing. gak gak editan ini editan. Gak, gak bisa lo bongbongin gua gak bisa. Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa. Ah, ini lucu nih kayaknya nih. Langsung dirayain gak tuh? Ada apa ini? Hari... Tar kita ulang. Siapa di sini yang tahu kapan hari ulang tahunnya Adolf Hitler? Ulang tahun Adolf Hitler. Hari ini, Bu. Wah, kamu hebat. Kamu kok bisa tahu kamu pasti sering baca buku ya? Betul juga sih, Bu. Orang dia lagi ngerain ulang tahunnya di sini. Tuh. <tuh>, <tuh>, <tuh>, <tuh> Maksud, kenapa ada Adolf Hitler anjing ini komedi macam apa anjing ini yang kalau yang enggak tahu ini sketsa nih anjing nih. tahu ini kalau kayak gini sebutannya apa sih ya? Sketsa itu kan nama programnya kan. Kalau nama acaranya, eh nama acaranya sketsa. Kalau nama programnya apa sih? Ya? Sketsa juga berarti ya. Kan biasanya kan ada film, ada sinetron, ada reality show. Kalau ini apa? Sketsa ya. Iya, sketsa sih. Ada yang tahu ulang tahunnya Hitler gak anjing kenapa kepikiran sampai situ sih komedinya kenapa Hitler anjing Kenapa gak yang lain anjing komunis kan anjing Anjing gelap banget anjing ya dan orang-orang pada santai aja sih zaman jaman itu ya hari Ini kira-kira gue masih SMP SMA kayaknya deh Hari ini deh. bu Kapan ulang tahunnya Hitler hari ini, Bu? Oh, kamu tahu pasti bu, sering baca buka anjing ada di situ. Anjing Hitler goblok yang ada di bantai lu ada sekelas anjing sama Hitler. Nggak perlu tawuran, dia paket tembakan langsung dada dadar Kalau nggak di itu, katanya apa tuh dengerin musik sampai gila ya? <laughs> Oke, okay, next video ya. Ayah apakah kamu mau melihat magic? Tutup right matamu ya. Oh. Oh. Abrakadabra Abrakadabra <laughs> di, di anjing ini bocel udah udah apa namanya? Si kopat anjing, udah si kopat dari bocah goblok. Ini lawannya yang kemarin itu tuh, yang kemarin di Makassar, <laughs> yang anak 17 tahun. <laughs> Aduh kacau anjing ini Aline mineiro Bercandaan orang luar gitu ya anjing Aneh anjing Bercandaannya becandaan Nyakitin Nyakitin Tapi kita juga kadang-kadang gitu sih Orang-orang kita sih becandanya sih <laughs> Oke okay, next Ini yang terakhir ya Apaan disebut? Oh gue ngerti anjing Gue ngerti anjing Kalian udah sih gue pernah lagi di gini nih cuman-cuman bocah gitu apaan juga dikitin, Kayak diambil dari rambut Padahal nggak ada yang diambil Tapi si bocelnya ngerasa diambil anjing Dan ini yang diambil tau nggak apa titit anjing titit itu tadi cabut dikantongin, yang ngambek. Eh kan dibalikin, dipasang lagi di titiknya. Tai, imajinasinya anjing ya. Anjing, diambil dibalikin lagi, goblok. Goblok, goblok. Ini kayaknya masih sama nih orang-orang perindapan ini dah. Memang perindapan itu negara dengan penghasil manusia teraneh-aneh. Oke, okay. oke okay. okay, sekian video gua kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini menghibur kalian. Semoga kalian semua tertawa lepas, membuang beban-beban yang ada di kepala baik itu kalian, beban keluarga, beban tongkrongan, atau beban pacar kalian. <laughs> oke, okay, sampai ketemu di next video ya. tuh so, lagi-lagi jangan lupa di subscribe. Like, komen, dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gua berkembang So, gue Raffi Asti Cabut